Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang apa zodiak yang sukses berkarir dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan September tahun 2020. Namun buat kamu yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak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 untuk singkat waktu kita langsung saja mengambil kepada kartu zodiak yang pertama selanjutnya kepada zodiak yang kedua selanjutnya kepada zodiak yang ketiga selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang sukses berkarir dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan September tahun 2020 jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan misalnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak yang sukses berkarya dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan September tahun 2020 untuk yang pertama kategori support kepada zodiak yang pertama selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat jika support energi sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang sukses berkarir dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan September tahun 2020. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Oke, okay, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Nine of Cup ataupun 9 piala. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra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 Itu dikarenakan seorang Libra selalu mengeluarkan ide-ide yang terbaik, mengeluarkan suatu inovasi yang sangat berharga kepada semua orang dan berguna bagi semua orang. Sehingga di sini menunjang keuangannya serta ia akan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan September tahun 2020. Ide-ide dan karya yang dikeluarkan oleh seorang Libra itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Dan disinilah seorang Libra akan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan September tahun 2020 dengan hasil kinerja dan karya seorang Libra sendiri. Dan untuk support energinya adalah Kenaik Offshore Secara umumnya, Kenaik Opsor itu diartikan seorang pria yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Libra sukses berkarir dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020. Itu dengan dorongan dan dukungan dari seorang sahabat yang merupakan sahabat Libra sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hero Pen. Secara umum, The Hero Pen itu diartikan adat istiadat, tokoh agama, peraturan, dan seseorang yang disiplin di dalam bekerja serta berkarya. Dan di sini menggambarkan seorang Libra sukses berkarir dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan September tahun 2020 atas dorongan dan support serta motivasi dari seorang sahabat yang merupakan sahabat Libra sendiri. Dan The Hero Pen di sini menggambarkan seorang Libra sukses berkarir, dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan September dengan hasil kinerja dan ide-ide kreatifnya sendiri. Selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah 9 of Swords ataupun 9 pedang. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang diangka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Di sini digambarkan seorang Virgo sukses berkarir dan mendapatkan keskian melimpah di bulan September tahun 2020 dikarenakan seorang Virgo merupakan sosok seseorang pekerja keras dan bekerja secara disiplin dan tekun. Di sini tidak jarang seorang Virgo lembur dan meluangkan waktu istirahatnya untuk bekerja serta menemukan suatu ide-ide yang kreatif dan ide yang sangat berguna kepada keuangan dan karir seorang Virgo di bulan September tahun 2020. Di sini usaha yang dilakukan seorang Virgo tidak sia-sia dikarenakan ia akan mendapatkan keuangan yang meningkat dan rezeki yang melimpah di bulan September tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of Swords. Secara umum King of Swords itu diartikan seorang pria yang usianya sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini merupakan seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Virgo sukses berkarir dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020, dikarenakan seorang Virgo sangatlah disiplin bekerja sehingga ia meluangkan waktu istirahatnya untuk bekerja dan di sini ia mendapatkan support dan motivasi dari orang tua Virgo sendiri. Dan jika Kartu di dan kita gabungkan dengan sudut yang kedua di sini menggambarkan Seorang Virgo sukses bekerja dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan September tahun 2020 atas doa dan dukungan dari seorang orang tua Virgo sendiri. Dan di Hero Pen di sini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang patat aturan dan disiplin dalam bekerja sehingga meningkatkan keuangannya di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah. 3 of pentacle ataupun tiga koin. Untuk zodiac yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang di kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April. Di sini digambarkan seorang Aris sukses di dalam berkarir dan mendapatkan kesuksesan melipat di bulan September tahun 2020. Dikarenakan di sini menggambarkan juga seorang Aris keuangannya sangat bagus di bulan September itu dikarenakan usaha yang dilakukan Aris selalu berhasil dengan ketekunan dan kedisiplinan. Di sini juga seorang Aris digambarkan akan menaati semua peraturan dan prosedur setiap pekerjaan yang ia kerjakan dan ia akan berhati-hati di dalam bekerja sehingga di sini hasilnya akan maksimal dan menunjang keuangannya lebih bagus di bulan September tahun 2020 dan disinilah dikategorikan seorang Aris merupakan seseorang yang sukses berkarir dan mendapatkan rezeki yang sangat melipat di bulan September tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle, secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya, dan disini menggambarkan seorang Aris sukses berkarir dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa, di mana dukungan penuh dan motivasi penuh diberikan oleh seorang pasangan Aris sendiri. Dan jika kartu daya loven kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga, di disini menggambarkan. Seorang aris sukses dalam berkarir dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020 atas dorongan dan support pasangan aris sendiri, di mana di sini dari ropen menyimbolkan. Seorang aris merupakan sosok pekerja keras dan disiplin serta menaati semua peraturan di dalam prosedur pekerjaannya sehingga di sini mendapatkan hasil yang maksimal, yang menunjang keuangannya lebih bagus dan lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah ten of pentacle ataupun 10 koin untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang diangkat kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November di sini digambarkan keuangan Scorpio di dalam kategori keuangan yang sangat bagus di bulan September tahun 2020 dikarenakan seorang Scorpio di disini menjalin kerjasama dengan orang lain dan sering berjumpa orang lain serta tukar pikiran kepada orang yang sukses terlebih dahulu daripada dirinya. Di sini juga menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang dermawan dan suka membantu orang di dalam kesulitan. Dan di sini juga seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang berjiwa kepemimpinan, di mana ia berusaha untuk memimpin dirinya sendiri di dalam bekerja sehingga kedisiplinan akan ia lakukan di dalam bekerja yang hasilnya akan maksimal kepada keuangannya di bulan September tahun 2020 dan untuk support energinya adalah page of cup. Secara umumnya page of cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Scorpio sukses dalam berkarir dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan September tahun 2020 atas doa dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak Scorpio sendiri ataupun anak saudara serta tetangga Scorpio sendiri. Dan jika kartu The Hierophant kita gabungkan dengan subject yang keempat di sini menggambarkan Seorang Scorpio sukses dalam bekerja dan mendapatkan rezeki yang melimpah, di mana ia mendapatkan dukungan dari seorang anak. Dan hirupan di sini menggambarkan seorang Scorpio memiliki sifat jiwa kepemimpinan, dan di sini seorang Scorpio disiplin serta menaati setiap aturan yang berada di dalam pekerjaannya. Di sini, Scorpio akan mendisiplinkan diri terlebih dahulu di dalam bekerja. Sehingga di sini hasilnya akan sangat maksimal, dan di sini bisa kita simpulkan 4 zodiak yang sukses berkarir dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan September tahun 2020 adalah yang pertama seseorang yang berzodiak Libra, selanjutnya seseorang yang berzodiak Virgo, selanjutnya seseorang yang berzodiak Aris, dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Scorpio.